Di urutan pertama, Saturnus di jarak terdekat. Jika sebelumnya, di tahun 2021, fenomena ini jatuh di awal bulan Agustus, maka di tahun 2022 mendatang, fenomena ini akan kembali terjadi di tanggal 14 Agustus. Di tanggal tersebut, Saturnus akan sepenuhnya menerima pancaran sinar matahari dan akan terlihat lebih terang daripada biasanya. Dengan bantuan teleskop, maka kamu bisa menyaksikan Saturnus dengan jelas, guys, beserta dengan cincin dan bulannya yang paling terang. 2. Mars di jarak terdekat Tidak seperti Saturnus dan Jupiter yang mengalami fenomena serupa setiap tahun sekali, Mars harus menunggu satu tahun lagi untuk kembali mengalami fenomena ini. Ya, yep, fenomena yang disebut juga dengan Mars at Opposition ini hanya terjadi sekali dalam dua tahun, guys. Fenomena yang telah terjadi di tahun 2020 ini akan kembali terjadi di tahun 2022 mendatang, di tanggal 8 Desember. Melansir seasky.org, untuk dapat melihat detail-detail dari permukaan planet ini, kamu membutuhkan teleskop berukuran medium. 3. Supermoon Supermoon atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan bulan super adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika bulan penuh sedang berada di posisi terdekatnya dengan bumi. Pada kondisi ini guys, bulan akan terlihat lebih besar dan lebih terang. Biasanya bulan dapat tampak 14% lebih besar dan 30% lebih terang ketika supermoon terjadi. Melansir dari laman Royal Museums Greenwich, istilah supermoon sebenarnya berasal dari sebuah konsep dalam astrologi yang kemudian diadaptasi menjadi sebuah istilah dengan diberikan definisi yang ketat dalam ilmu astronomi. Nah, kamu bisa menyaksikan fenomena supermoon ini tepat di tanggal 14 dan 13 Juli di tahun 2022 mendatang. 4. Gerhana Bulan Total Gerhana bulan pertama di tahun 2022 diperkirakan akan jatuh di tanggal 16 Mei. Gerhana bulan total sendiri merupakan sebuah fenomena yang terjadi ketika bulan sepenuhnya melewati umbra atau bayangan gelap bumi. Melansir dari sky.org fenomena ini akan terlihat di sepanjang wilayah Amerika Utara, Greenland, Samudera Atlantik, serta di wilayah barat Eropa dan wilayah barat Afrika. Menjelang akhir tahun, lebih tepatnya di tanggal 8 November di tahun 2022 nanti, fenomena gerhana bulan total akan kembali terjadi. Melansir dari laman siskai.org, gerhana bulan total ini akan terlihat di sepanjang wilayah timur Rusia, Jepang, Australia, Samudra Pasifik, serta wilayah barat dan tengah Amerika Utara. 5. Hujan Meteor jemenit Gak cuma kembang api guys, di akhir tahun 2022 nanti kamu juga akan menyaksikan hujan meteor jemenit Hujan meteor ini terjadi tiap tahun, dan di tahun 2022 nanti akan berlangsung di tanggal 7-17 sampai 17 Desember. Tapi puncaknya akan terjadi di sekitar tanggal 13 dan 14 Desember, hujan meteor ini diperkirakan akan menjadi yang terbaik di sepanjang tahun 2022, karena diperkirakan jumlah meteor yang dapat kamu saksikan adalah sebanyak 120 meteor per jam. Melansir dari laman siskai.org, produksi meteor ini dihasilkan oleh puing-puing yang ditinggalkan oleh asteroid yang ditemukan di tahun 1982, yaitu 3200 peton. Tempat dan waktu terbaik untuk melihat hujan meteor jemenit ini adalah di tempat yang dengan langit malam yang tidak berawat dan minim polusi cahaya. Dan ketika lewat tengah malam. <sum> Jangan sampai ketinggalan ya, menyaksikan 5 fenomena langit tadi. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya.